FVI sekarang sudah tidak ada. E dibubarkan tanggal 30 Desember tahun 2020. Saya nyatakan dengan berat hati dibubarkan FVI berarti PKI-nya eksis. Itu aja saya sebagai pakar PKI. Bubar itu keluarga kok semuanya. Saya lihat kan kita juga nggak enak walaupun aku masih kecil kakakku maksudnya mau kabur mau nyari ibu saya. Mas mau kemana? Aku bilang gitu udah kok kamu di sini aja ya. Aku tak cari ibu. Terus situasinya kayak udah harus genting nggak karuan kan? Hati-hati ya. Nah, ini kita coba melokan meluan ya, Karena istilah orang sekarang ini misinya udah misi pelengkap. Nah, tinggal nunggu waktu aja mau membunuh kami para Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam Wa arsadana bi hidayatil quran وَيَجْعَلْنَا إِن شَاءَ اللَّهِ مِنَ الْمُتِينَ الصَالِحِينَ إلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا أَبْنُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صلي محمد وَعَلَى آلِ محمد. قل اللَّهُ Auzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amanu Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Tu'minuna billahi wa rasulihi Watujahiduna fi Bi amwalikum wa anfusikum Zalikum khairul lakum in kuntum Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hari ini terasa betul imbangan antara kipas angin yang mungkin tidak seberapa dengan semilir suasana sejuk yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Kepada seluruh yang hadir, nama saya Alfian, lebih dikenal Alfian Tanjung saya memiliki NBM itu sejak tahun 90 ya, jadi nomor NBM saya itu 662, sekian Mas Aris, jadi gua punya nomor baku Muhammadiyahnya tahun 90an, ya mungkin bapak tahun 70an kali ya. ya yang hadir, saya Alfian saya adalah orang yang dibesarkan dalam pergerakan Islam lahirnya saya di hadapan publik sejak tahun 82 persis 40 tahun yang lalu ikut-ikutan 84 saya mulai jadi khotib Jumat di saat saya masih SMA kelas 2 Saya adalah kader dan pengkader PII Saya adalah pengkader IPM Saya kader dan pengkader pemuda Muhammadiyah Karena saya instruktur nasional Taruna Melati 3 Ya jadi untuk keluarga besar Muhammadiyah Sampai hari saya masih tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jadi artinya walaupun saya ada di mana-mana Saya adalah orang yang punya sambungan kuat dengan Trah Muhammadiyah Sejak saya dilahirkan sampai hari ini Ibu saya ketua Aisyah di sebuah kecamatan yang ada di Banten Saya lahir di Jakarta Bapak ibu saya berasal dari Tepian Danau Maninjau, Sumatera Barat Dan Trah kami adalah Trah Hamka dan Natsir Ini mungkin sebagai bentuk ta'ruf kepada Mas Aris dan kawan-kawan jadi menyebut-nyebut jihad maksudnya apa gitu. Ya jihad ya jihad gitu ya. Jihad nggak usah pakai maksud-maksud ya. Karena jihad perang itu adalah jihadul asgor. Jadi kalau kita ingat ketika Rasulullah selesai memimpin perang Badar, satu itu satu hari Rasulullah berbincang pada teman-teman, saudara-saudara, kita baru saja menyelesaikan jihad yang kecil. Jadi gitu Mas Aris. Jadi kalau buat soal perang soal kecil. Perang itu akan kecil kalau tertib ibadahnya rajin tilawahnya, rajin sholat malamnya berbakti kepada orang tuanya menghindari hal yang maksiat dan yang haram bagi orang yang terjaga ibadahnya apalagi menjaga dengan sholat malamnya menjaga dengan seluruh perangkat-perangkat penataan tanzimiyah saksiatul islamiyah maka jihad itu adalah hal yang kecil Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Kalam suci menentukan kuberjuang. berjuang Kita orang-orang yang beriman Mestinya mulai menyadari Jihad itu adalah kalam suci Jihad itu bukan jahat Jihad itu bukan teroris Semua istilah itu dibuat oleh musuh-musuh Islam Agar kita tidak gembira dengan gerakan jihad Langkah semangat maju tiada henti Untuk Islam kami korbankan diri Api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali, rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzalim di bumi. Tak berdetak, jantung musuh Allah, takut, lihat mujahid, berani mujahid, berani. Bapak ibu para jamaah, saya datang ke sini hari dengan judul yang saya tawarkan kepada pengundang. Optimisme dalam jihad fisabilillah. Jihad merupakan terminologi yang harusnya didengar dengan senyum keimanan. Kalau ada orang Muslim, orang mengaku Islam, mengaku, mengaku beriman, lalu dia ketakutan dengan istilah jihad, patut diduga dia mengidap penyakit sesuatu di hatinya. Karena jihad itu adalah hal yang sangat dirindukan. Ada seorang sahabat Nabi yang kakinya cacat, ya, dia kakinya cacat. Ya Rasulullah, saya akan ikut, akan ingin ikut berperang ya Rasul. Padahal usianya sudah tua. Jalannya pun susah. Kaki satu saja yang bagus. Wahai sahabatku, tak usahlah engkau ikut berperang. Cukup kau membantu persiapan di belakang. Cukuplah kamu membantu persiapan logistik. Cukuplah kau membantu pengobatan para tentara-tentara yang sakit atau terluka. Tidak ya Rasulullah, karena aku ingin mati syahid karena terus dia merajuk, dia merengek, dia meminta akhirnya sampai pada satu waktu kata, silahkan dan semua orang yang melihat ketika dia akhirnya terbunuh dalam medan perang orang yang melihatnya, ya Rasulullah sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia syahid dia telah menunjukkan kehebatan berperang di medan tempur sama dengan di peristiwa Ambon peristiwa Ambon itu peristiwa pertempuran berdarah yang sangat mengerikan karena kelemahan orang tua ini kalau sekarang ada saya dengar tadi bincang-bincang dengan pengurus PCM Kita akan serahkan pada anak muda Orang tua bijaksana dan bijaksini Kadang-kadang tidak tahu situasi Itu yang terjadi di Ambon Peristiwa Ambon bermula daripada persiapan suku Obed Laskar Obed, Obed itu robet Atau Laskar Merah, Merah itu Salib Salib itu Palu Arit Palu Arit dan kawan-kawannya bekerja sama Untuk membunuh orang Islam yang ada di Ambon Tahun 1997, apakah pemuda Muhammadiyah, apakah pemuda Ansor? Ya, tolong perhatikan, kalau pemuda Ansor di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rata-rata tidak berbeda dengan yang lain. Mereka terbiasa untuk bersama menghadapi urusan agama kita. Saya nggak tahu, kalau di Pulau Jawa, kenapa suka jagain gereja? Saya nggak tahu, kalau di luar enggak. Jadi pemuda Islam, GPI, pemuda Ansor, Banser, Kokam, PII, Brigade PII, Satuan Laskar, Laskar Hizbullah, bersama mengingat. Saudara-saudara, kita orang hati-hati bahwa perasa Laskar Kristen, Laskar Obed, Bunda Maria, Keluar Hitam, Pasukan Seperninya, Pasukan Paulus, bersiap untuk membabat umat Islam, membunuh umat Islam akhirnya masyarakat di Ambon sudah mulai tersadar kolektif eh ada sambutan dari orang tua saudara-saudara <tuk> <tuk> <tuk> kita ini di Indonesia Indonesia ini dasarnya Pancasila. jangan suudon nah suudon itu Hukumnya wajib bagi orang kafir. Bapak nggak boleh seusur sama saya. Bapak agama Islam kan? Bapak beriman kan? Bapak harus sangka baik sama saya. Saya lebih muda, mungkin banyak kekurangan. Kalau saya keliru, tolong dinasehatin. Karena sambutan bapak-bapak tua itu, akibatnya persiapan pemuda-pemuda Ambon dengan laskar jihadnya, dengan laskar putihnya, dengan pemuda semuanya jadi pasif maka di Ambon terjadi peristiwa namanya Idul Fitri berdarah itu terjadi tanggal 1 Januari tahun 1999 termasuk di saat Hari Raya Idul Fitri peristiwa itu terjadi sejak peledakan masjid-masjid besar yang ada di Ambon pada tahun 1999 pembunuhan mengerikan terjadi di mana-mana sampai tanggal 22 Agustus tahun 2002 2002 nah yang muslimah ya dengerin adik-adik yang apa e, tapak suci ya dengerin nih Ustadz mau cerita dalam peristiwa Ambon itu ada panglima perang perempuan namanya Asmawati panglima perang sungguhan dengan pasukan sekitar seribu orang namanya Asmawati Asmawati itu anak SMP kelas 3 Ya, jadi kepada mas Tri saya katakan kita harus mulai menggelorakan jihad, nggak usah pakai tapi ya jihad, jihad perang ya perang, nyumbang ya nyumbang, bangun masjid bangun masjid, pengkaderan pengkaderan, hebat ya, ya. Nanti saya diajar nih bapak pimpinan pengkaderan nih, saya jadi kader bapak ya nanti ya. Bagaimana ceritanya Asmawati jadi panglima perang? jadi ketika orang-orang Ambon mulai membunuh dan membakar masjid dimulai dengan peristiwa Idul Fitri berdarah malam-malam masih takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham ternyata selama musim ramadan itu rumah-rumah tokoh-tokoh islam sudah dikasih silang merah Masjid-masjid yang dianggap basis pemuda Islam, basis GPI, basis pemuda Muhammadiyah, basis Ansor, sudah dikasih silang merah oleh mereka. Pagi-pagi mereka masih sholat idul fitri, kaum muslimin masih takbiran, masih salaman, cipika-cipiki, pelagandong, kata istilah orang Ambon, peluk-pelukan. Masuk waktu zuhur, satu persatu masjid meledak. Duar, duar hancur karena bom sudah ditaruh di pojok-pojok masjid jadi ingin saya ingatkan para jamaah yang mendengarkan ceramah saya hari ini ini sudah mereka lakukan sejak menjelang berakhirnya periode Pak Harto. jadi masuknya Orde Baru yang pengganti Orde Baru yang bernama Orde Reformasi saya menyebutnya dengan nama Orde Lama Jilid 2 karena sejak tahun 1997 ke sini umat Islam habis dibunuh di mana-mana tapi umat Islamnya tenang-tenang saja karena belum bapak lo yang dibunuh belum bini lo yang diperkosa lahirnya asmawati itu karena satu waktu pasukan merah menyerbu rumahnya di rumahnya didapati ibunya kemudian pasukan Kristen memperkosa ibunya Suaminya melihat istri diperkosa mencoba membela bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, kakaknya yang baru sedang hamil besar diperkosa dalam keadaan hamil, dibelah perutnya sampai keluar bayinya, diinjak oleh pemuda-pemuda Kristen itu. Di mana Bu? Di Indonesia. Di mana? Di Ambon. Ambon Indonesia bukan apa bukan? Indonesia umat Islam ini mayoritas tapi telah kehilangan identitas. Mayoritas tapi kehilangan pemahaman sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Sampai hari ini saya masih bertanya kapan kokam akan apel nasional untuk melawan kebangkitan PKI. Belum pernah ada sampai hari ini. PKI-nya sudah di mana-mana, sudah bikin buku, aku bangga anak PKI, anak PKI masuk parlemen buku. Sampai sekarang belum pernah ada apel kokam nasional yang menyatakan siap mengganyang PKI. Udah ada belum? Nggak ada kan pengus pemuda Belum Saya tahu belum Padahal kok kami itu didirikan tahun 1965 Dengan adanya takari Latihan kader Para pemuda-pemuda Muhammadiyah Di Perguruan Muhammadiyah Jalan Limau Di Jakarta Selatan Kemayoran Baru pesertanya 250 orang Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September Tahun 1965 Terjadi pengkanderan untuk menghadapi PKI saya juga nggak ngerti PKI-nya udah di mana-mana, PKI-nya sudah berikrar ishado bi PKI. Eh tapi kokamnya nggak ada yang berbunyi? Ada apa dengan angkatan muda Muhammadiyah? Berarti kurang baca sejarah dan kurang berhitung bahwa kita telah lupa dengan sejarah. Nggak ada kokam kalau nggak ada PKI. Kalau ngaku kokam tapi tidak siap mengganyang PKI, tidak siap memateni PKI, berarti itu kokam gadungan, kokam palsu. itu Kenapa? Karena yang mendirikan itu waktu itu Pak Lukman Harun. Ada Pak Lukman Harun, Pak Projo Kusumo, ada Pak Sukri Jarkasi, pemimpin Gontor. Jadi saya katakan dengan terbuka, kalau hari ini, kalau acara pengajian yang dibilang khusus hari ini disebut dengan pengajian khusus spesial, tidak ada yang perlu spesial, biasa aja kali. Ya, setelah hari ini ada-ada yang tapak suci, mulai. Teman-teman yang nanti taruna melati, kerana melati satu, taruna melati dua. Teman-teman yang mengadakan DAD, DAM, DAP, saya sekarang ada di Jawa Tengah. Ibu-ibu Aisyah, Nasyadul Aisyah, gak usah sungkan telepon, panggil Alfian, kamu kesini. Kita punya prestasi besar di Jakarta. Kenapa di Jakarta Allah menangkan perang politik kita? Di sana ada komandan perempuan yang bernama Ibu Nurdiati Akma Aisyah Pusat. Dialah yang membuat seluruh ibu-ibu Memulangkan sembako dan uang Yang diberikan oleh timnya Ahok Jadi jihad hari ini Jihad semua, jihad politik Jihad fisik, semua siap Yang belum siap, berdoa Yang belum siap, berzikir Yang belum siap, bantu uang Yang belum siap, tapi takut, diam Jangan aku nakutin orang Jangan panggil Ustaz Tanjung Ayo, jangan panggil Ustaz Tanjung Itu, diam, diam ya, diam ya kalau anda takut tuh diam, jangan menakut-nakutin orang. Udah takut, nakut-nakutin orang. Jadi yang lain ikut ketakutan, penyebar virus, ketakutan masuk neraka bareng-bareng. Oke, okay. paham sampai di sini? Halo, paham? paham. Boleh duduk saya? Boleh. Belum materinya belum, belum duduk. <laughs> Ijin ya Mas Aris ya. Nah pemirsa. Ya ini kalau udah bila cara permisarnya nanti harus nonton dibacain berita ya siapa yang suka baca nonton dibacain berita nanti lihat ya channel YouTube saya Ustadz Alfian Tanjung channel YouTube dibacain berita ya nanti diperiksa di YouTube tidak istimewa dan saya nggak menyuruh apa-apa coba aja diintip dulu baik kita mulai tadi ngapain tuh ngomong panjang-panjang ya boleh terus bu apa-apa diam dulu bu boleh terus siap sampai selesai kira-kira sampai jam setengah satu pak bisa terus pak sampai jam setengah sembilan boleh kalau ada yang pulang biar tak panggil eh mau kemana mau kemana enggak gitu ya. boleh pulang ya jam berapa nih ya saya tadi keluar rumah jam setengah empat pagi Jadi, kalau saya pakai sarung nih saya memang derdu di P3 partai pemaksaan persatuan Oh iya, saya P3 kebetulan. Makanya saya ngisi pengajian di pesantren-pesantren jadi pakai sarung biasa, pakai celana panjang biasa. Ya, kalau yang gak tahu, kalau saya lagi mimin doa, ente ente pengurus NU NO, gitu. bukan. Saya kalau mimin doa bisa sejam, dua jam bisa, saya bacaan biasa dengerin lama-lama apal juga gitu ya. Nah, kita masuk bagian pertama. Kenapa kita perlu optimis? Apa sih Ustaz optimis? Optimis itu jangan pesimis. Optimis itu PD Mas tahu PD Mas, percaya diri. Jangan kita takut dengan istilah jihad belum diomong aja ketakut takut duluan. Saya bilang tadi sama Mas Dodok, Komandan Dodok ini saya panggil Dan Dodok ya yeah, Komandan. siap berjihad gak? Berani berjihad? Wah, oh jadi ya, udah. Jihad, jihad, jihad. Bismillah ya. Itu lagunya siapa? Bimbo ya. Eh? jadi orang islam itu sengaja dibuat hilang rasa jihadnya karena jihad itu dalam terminologi pelajaran akidah kalau orang belajar babul jihad jihad itu sesuatu yang bersama dalam hati, menggetarkan hatinya, menggelorakan dan mendidihkan darahnya maka Quran menyebutnya kalau kau berani menghadapi musuh-musuhmu maka Allah akan jatuhkan rasa takut ke hati mereka nanti dilihat di rumah surat al-anfal surat 8 ayat 11 dan 12 jadi jihad nggak ada urusan dengan perang, perang urusan kecil. Apalagi kalau nanti panglima perangnya udah anak kokam, bu anak kokam jadi panglima TNI, gak, jadi kokamnya nggak ada yang TNI. Seragamnya seragam Kopassus. <tuh> <Emang> iya, iya <tuh> kalau yang nggak tahu sejarah dia nggak kenal dengan RPKD. Dah ya. ya, jadi kita optimis. Kenapa optimis? Yang pertama keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan janji Allah yang pasti jadi pagi ini penting dicatat bagi yang mau mencatat direkam bagi yang mau merekam kita wajib optimis berjihad di jalan Allah karena apa? keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan janji Allah yang pasti kita buktikan pertama di Afghanistan tahun 1996 pemimpinnya bernama Mullah Omar Walau Umar memimpin 6 tahun, dapat tekanan yang sangat keras dari berbagai pihak, akhirnya diambil alih oleh Amerika. Tahun 2001, 2001 Amerika mencaplok Afghanistan. Tetapi cukup 20 tahun Amerika telah meninggal, telah mati, telah, apa kalau bahasa Betawinya, mampus, telah kokit. Ya, tentara-tentaranya itu meninggal puluhan ribu, kalau mau tahu bahwa sekali. Ya, saya buka dalam rahasia intelijen militer Amerika jadi mereka itu setiap pasukan yang dikirim ke negeri-negeri Islam sebelum berangkat itu celananya basah iya terkencing-kencing jadi kalau setiap Alex, Stephen, Alexius, Alexius, Alusius, Paulus berangkat ke Afghanistan itu basah celananya nah sayangnya berita-berita ini cerita-cerita -berita ini, ini, ini gak sempat didengar oleh kokam nggak didengar sama masyarakat umum jadi walaupun kita sekarang belum berbuat apa-apa yang penting kita semua tidak boleh ada takut kecuali kepada Allah mayaksailallah orang-orang yang beriman Allah ulama-ulama Allah maka kita siap untuk berjihad karena kita yakin Allah menolong orang yang berjihad bentuknya apa? kalau yang terlatih ya PC kalau nggak punya uang eh nggak punya fisik punya uang kalau nggak bisa nyumbang sepuluh ribu ya dua ribu kalau nggak bisa dua ribu ya lima ribu kalau nggak bisa lima puluh ribu ya seratus ribu ada yang begitu fisik nggak berani nyumbang dah mau doa doa doa doa doa ya jadi yang pertama itu ini mau kemana nih baik yang bertiga pokoknya yang bergerak saya tanya nggak ada cerita nih mau ke toilet boleh, tapi balik lagi ya, di sana, balik lagi, kalau nggak balik lagi, nanti Ustaz Alvian kalau diundang sama sini, saya bilang Mas Tri, Mas Tri bisa dijamin nggak anak-anak nggak pada pulang-pulang, kalau nggak dijamin saya nggak mau datang, jadi yang pertama Allah telah tegaskan, Ya ayuhad lazina ammanu intan surullahi surku maizza wahai orang-orang yang beriman barangsiapa engkau yang membela agama Allah Allah pasti akan menolong kamu dan Allah akan membuat kedudukanmu kita teruskan asmawati tadi yang belum tuntas setelah asmawati ibunya diperkosa dan dibunuh ayahnya diperkosa kakak perempuannya yang hamil besar diperkosa dan dibelah perutnya sehingga bayinya diinjak karena dia masih SMP kelas 2 saat dia melihat seluruh keluarganya dibunuh karena dia tinggal di kampung itu tentu dia tahu jalan-jalan cacing, jalan-jalan tempat dia lari pak. Jadi walaupun pasukan Kristen mengejar nggak ketemu karena dia orang kampung situ sama dengan adik-adik di sini kan tahu kalau lewat gang sini kalau dikejar nanti belok kemana tahu kan? Akhirnya dia menghilang, dia bergabung dengan laskar jihad. Jadi waktu perang Ambon itu terus terang saja itu gabungan semua pasukan teman-teman laskar jihad Aib Saifuddin, teman-teman laskar jihad. Uh, Ja'far Kumar Talib ya kalau pasukan saya itu namanya pasukan Hamas, Hamas Indonesia kita kirim 402 orang waktu itu teman-teman front pembela Islam kemudian menyusul ke sana teman-teman dari seluruh dunia hadir dan di Ambon itu terus terang saja mereka menangis darah mereka jihad tidak akan pernah kehilangan pasukannya paling tidak pada pagi ini bapak ibu sekalian kita kembalikan jangan pernah ketinggalan kereta jihad Orang-orang yang nakal, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang preman yang jarang ibadahnya, yang suka berbuat maksiat, minum-minuman keras, suka berzina, saya banyak jumpa di, di Solo karena saya sekarang tinggal di Solo. Saya suka juga kisi kajian teman-teman Ekspreso, Ekspreso itu ekspreman Solo. Ustaz, saya susah masuk surga ya Ustaz? Ya enggak tahu. Anda berbuat apa selama ini? Dosa saya kebanyakan, Ustaz. Gimana biar masuk Dia berjihad, dan itu janji pesan Rasulullah. Di saat saat genting nanti, agama ini akan datang pasukan-pasukan pemuda-pemuda yang mungkin mulanya kau anggap anak-anak nakal dan berandalan, dan dia akan menjadi pemberani yang siap mati, karena dengan itulah dia bisa menebus dosa dan mati, mencapai surga. Asmawati, anak SMP kelas 3. akhirnya dia melakukan gabungan latihan dengan teman-teman kokam dengan teman-teman FPI dengan teman-teman yang lain terus terang saja selama kita tidak pernah berpikir untuk melakukan ko koordinasi sinergi saya sudah usahakan bagaimana agar kokam dengan Banser itu bekerja sama untuk latihan menyiapkan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam Enggak mungkin Ustadz mungkin karena saya lama di B3 saya tahu betul teman-teman Banser itu 80% itu sama dan sevisi dengan kokam, karena hidup zaman sekarang kalau orang itu miskin, orang itu tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah mewah, biasanya dia tidak dihormati oleh masyarakat, betul? Kokam, kokam garis lurus, maaf bukan kokam, banser banser garis lurus banyak, ya saya sudah jumpai mereka dan saya ini didikan dari Komandan Kogam Nasional, eh, Banser, maaf, Komandan Banser Nasional, Bapak Kiai Haji Yusuf Asim, Ky Langitan. Jadi ya. terus terang aja para jamaah semua, keluarga besar Muhammadiyah harus bersyukur kepada Allah dan mari kita terus kerjasama. Saya adalah kader Muhammadiyah 24 karat, tapi saya besar di rumah tetangga sebelah. Ya. Kalau saya nggak ngaku kan lo nggak tahu gua Muhammadiyah. Panggil manggil jangan panggil terus ngomongnya ekstrim. Ya udah ekstrim-ekstrim, gue pemuda Muhammadiyah mau, di, mau diusir, nih Muhammadiyah tidak pernah menolak, tapi memang Muhammadiyah meminta kita berhitung. Menjelang muktamar, saya ngobrol banyak dengan Pak Busro Mokodas. Muktamar kemarin, Pak Anwar Abbas menjelang pulang sempat telepon saya. Alfian, kamu di mana? Iya, namanya juga Mas Senior. Iya, Bang. Saya manggilnya Abang. Sini, Bang. Oh, iya, mau ketemu sama kamu. Jadi biar tahu jamaah ya, muktamar kemarin itu dekat dengan tempat saya beraktivitas apa dan di mana tanya sama dan dodok baru <laughs> pertama ya yang kedua kenapa kita optimis yang kedua adalah garansi Rasulullah perihal surga dan syafaat barang siapa orang yang dalam hidupnya bercita-cita berjihad di jalan Allah dan dia mati di jalan Allah maka Allah jamin dia masuk surga dan dia bisa mengantarkan orang-orang terdekat sebanyak 71 orang masuk surga bersamanya keren dan dalil itu selalu dipiring-miringin supaya jangan dipahami Ya, yeah. itu dalilnya kuasilah akan nanti baca fikku jihad baik yang dibuat oleh kalau uh, Dr Abdullah Azam menulis dengan tarbiatul jihad bukunya tebal-tebal atau jihad karangan alayyarham Yusuf al-Qaradawi itu tebal jihad Ada ilmunya semua. Tapi nanti belajarnya sama yang ahli betul. Kalau saya sekadar memberikan literasinya itu lo baca, itu baca. Nah, jadi yang kedua, kenapa kita optimis dalam berjihad fisabilillah? Karena garansi Rasulullah. Hati-hati. Merasa berjihad padahal masuk neraka. Ini juga hati-hati, hati-hati. Karena pertama, tidak boleh sombong. Kedua, tidak boleh menyisakan hutang. Zaman sekarang, kalau hutang kemis-kemis. Kalau ditagi hutang, yang galak yang hutang bukan yang nagih. Gitu ya Pak ya? Maaf ya, saya pinjam uang Bapak, kemarin 20 juta. Bapak datang ke saya. Alfian, pulangkan dong uangnya. Apa? Belum kenal sama saya. Padahal yang ngutang saya jaman sekarang terbalik-balik di jalan kita tabrakan atau bentur mobil kita padahal yang salah yang minta ganti saya cerita tadi di, di pengajian Darul Najah di masjid satu hari mobil saya di parkiran jalanannya lapang ada anak bawa sepeda motor bawa motor toko mobil saya ditabrak Duar. bapak Ganti motor saya rusak, saya pegang palanya Mas. Otak lo masih waras. Mobil saya diparkir, diup ditabrak, saya kok, oh. ya, "Kau, kalau saya nggak galak, nggak saya, saya nggak ada duluan Pak." Hmm, betul nggak, segitu kenyataan di masyarakat. Kadang-kadang dia yang salah, kadang-kadang dia menabrak, tapi dia minta ganti rugi. Ada yang begitu. Itulah Indonesia. Indonesia terbalik-balik. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah regenerasi biologis dan ideologis. Jadi kalau bulan Juni tahun 2002 terbit sebuah buku, aku bangga jadi anak PKI namanya Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning bertinggal di jalan Haji Mencong di kota Tangerang, Banten. Dia mencalakan diri dari sebuah partai yang bernama PDI Perjuangan. Selama empat periode ini, selalu jadi anggota DPR RI. Namanya Ripka Citaning. Bukunya berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Sampai hari ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplai. Saya tanya sama bapak. Buku judulnya Aku Bangga Anak PKI. Sampai tercetak 2 juta. Kira-kira itu bahaya tidak nah tapi kan bapak bapak kalau nggak diomongin sama si alfian baru denger sekarang bulan september 2005 sirip kacip taning menulis kembali bukunya yang berjudul anak PKI masuk parlemen jadi di DPR hari ini di DPR RI hari, hari ini jumlah anak-anak PKI cucu PKI dan oknum PKI nya sendiri ada sekitar 200 orang tahun berapa? pemilu 2019 jadi jangan heran keluar peraturan-peraturan yang memusingkan kita, yang menyusahkan kita, yang menyengsarakan kita. Ya. Makanya jadi perhatian, oh Ustaz kok berani ngomong -mongong? Bukan berani, emang iya. Masa orang iya? Kang ini, Bapak ini pakai baju warnanya apa, Mas? Nih Bapak ini nih. Diem Pak, dia Pak Bapak ini. Nah, saya bilang merah. Itulah PKI hari ini misalnya menambah periode ketiga itu melanggar konstitusi, terorisme konstitusi. Undang-undang mengatakan bahwa ini jadi akal-akalan diminta amandemen supaya bisa lolos. Cuman kan kalau ngomong begitu keluar kuhab yang baru, <tos> Siapa yang ngomong ditangkep, akal-akalan PKI semua permainannya. kafaruba duhum aulia jadi kalau kita yang mempunyai doktrin jihad tidak berani maka diantara jihad yang akan kita bahas nanti atau kita amalkan nanti akan kita terus pendalam nanti jihad politik. Nah lain waktu ya kita bahas. Sekarang kita bicara optimismenya dulu. Jadi regenerasi biologis dan ideologis. Kenapa seorang Rilka Ciptaning yang pada tahun pemilu Zaman gerakan g 30 PKI 65 usianya baru 6 tahun tapi dia bisa bikin buku karena dia punya kebanggaan sebagai anak PKI dan dia punya keyakinan sebagai kader pelanjut PKI. Kalau saya siapa? Saya Alfian Tanjung. Sekarang saya wakil ketua umum pimpinan pusat Masumi, ketua bidang ideologi dan dakwah. Nggak ya, penting karena nggak lolos. Sama dengan partai umat yang lagi ngamuk-ngamuk. Umat bukan gak lolos Tidak diloloskan Kalau Partai Umat lolos Saya akan ikut kampanye Buat Partai Umat Ingat ya, kalimat saya dengerin Kampanye Bahwa saya Wakil Ketua Umum Masyumi Saya nggak bakal pindah Bintang bulan Masumi Palu Arit TKI Masih gitu Kalau yang tua tuh langsung bener Saya bukan bulan bintang loh Dengerin kalau nyanyian saya Bintang bulan Masumi. Palu arit PKI. camkan kalimat saya ya, bukan bulan dit. Iya. Saya sama orang tua dulu namanya Bintang Bulan. Bintang Bulan Masumi, Palu arit PKI. Jadi kalau sekarang saya jadi pakar PKI karena memang saya trah Masumi. Saya enggak pernah ragu. Dulu kenapa di P3? Ya nggak ada. Makanya saya bilang Partai Pemaksaan Persatuan. Mulai ngerti kan? Kalau dijelaskan lagi tambah ngerti nanti. Yang keempat, Optimisme kita dalam berdiam bisa bila yang keempat adalah keberadaan kelembagaan keumatan. Sekarang saya tanya jamaah semua, kalau nggak ada kajian ahad pagi, Mas Tri, bisa nggak saya ngomong di sini, Mas Tri? Nggak bisa, nggak boleh. Kan gitu. Jadi Muhammadiyah tempat harapan umat Islam. Maka menjelang muktamar kemarin, bagaimana saya terus koordinasi dengan Pak Anwar Abbas dengan Pak Busro Mukodas? dengan semua teman-teman PP jangan pernah ada yang terbeli kemarin ada yang beli sebelumnya bintang merah kemudian bintang David, maka berkibarlah di K20 bintang bendera Israel di, di, di, di pulau Bali kayaknya Mas Tri agak gak suka nih terusin kan nih? teruskan nih? terusin, terusin. terusin. <laughs> rawat nih katanya aduh An ASN ya? kalau ASN biasanya takut ngomong jihad ya Hmm, kalau ASN maunya buru-buru pulang biar ternyata, nanti takut kesalahan nanti dipindah nanti di dimutasi di ke, ke ke laut bisa kambangan optimisme dalam jalan nilai yang keempat adalah keberadaan kelembagaan masjid bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid jaga masjid kita karena hampir seluruh Indonesia ada upaya merebut masjid secara sistematis mula-mula datangkan dulu yang baca Qur'annya bagus yang kedua nyumbangnya paling banyak dan sering jadi hati-hati pengurus masjid kalau tahu-tahu ada orang nyumbang banyak tapi sering anda gak kenal dia nanti pas pemilihan takmir pemilihan Kedua DKM anda nanti kecolongan Ya, saya kasih tahu aja karena masjid waktu Ahok kalah dalam program menjelang menang tim Ahok itu punya daftar 90 masjid yang akan dihancurkan karena dianggap telah menjadi tempat kemenangan politik islam masjid ini adalah tempat di mana kita memang berbicara soal keumatan apa soal kesehatan apa soal perang apa soal politik kalau ada yang larang-larang ngomong di masjid politik kenapa musim pilkada DKI gereja-gereja membolehkan kantor-kantor membolehkan TPS-TPS ada di gereja sementara di masjid tidak pernah ada TPS Musim pemilu ini kan masjid ya ada TPS nya kan? Nggak boleh kan? di kenceng-kenceng diterakin sama PPK tapi kalau gereja kenapa boleh? masjid-masjid dijarang-jarangin coba lihat gereja Nggak ada yang dijarangin ditanya aja yang penurut penurut sama penakut bedanya apa ya? saya nggak tahu maaf ya maaf ya pemirsa ya maaf pemirsa kalau memang dia berbahaya. Kenapa kemarin sampai nikahin anak sampai 10.800 pengawalnya? GBK yang katanya dua bulan ke depan gak bisa dipakai. Karena ada event internasional. Katanya nanti ada-ada PPKM kesekian. Oh PPKM akan diberlakukan setelah Natal gitu. Kalau sebelum Natal boleh. Memang begitu? Ingat gak tahun lalu? Menjelang Natal PPKM level 3 dicabut. Dua tahun lalu tahun baru Islam digeser harinya dua tahun lalu maulid nabi digeser harinya jadi umat islam ini mayoritas tapi jadi macan kertas bukan bukan kita yang salah yang salah orang yang punya otoritas tapi tidak berani membela islam saat dia berkuasa di bekasi ada sebuah komplek perumahan di perumahan itu ada 14 keluarga yang kristen tapi gerejanya 7 Bayangkan, Pak, warganya cuman cuma 14 kakak, tapi gerejanya 7 Kenapa begitu? Karena di backup oleh seorang jenderal perempuan, jenderal polisi perempuan, dia bilang, sing larang-larang, tak tangkep, tak twate ini, cowok ya. Kalau kita, justru yang nangkap ustadznya namanya Muhammad Jihad, jihadnya hitam, tapi nangkepin ustadz. Ngeri, ngeri, ngeri, karena dibentuk. Kalau nggak, pangkat kamu untung aja si sambo bukan islam coba kalau sambo islam habis tuh udah kita diuyak uyak dan terbukti polisi-polisi yang islamnya bagus gak ada makanya gak terkenal karena miskin baru jadi polsek aja rumahnya seperti istana gaji polsek tuh gak sampai 10 juta pak 10 juta emang gak dipakai terus sama sekali kalau orang jujur dengan gaji, kalau orang gajian Apakah dia ASN, apakah dia tentara, apakah dia polisi, apapun apa, dia gajian, lalu punya rumahnya mewah, mobilnya mewah, patut diduga dia berhubungan dengan jaringan lendir dan jaringan narkoba dan jaringan yang duitnya banyak. Maksudnya tuh berani ngomong gitu, nggak saya nggak berani biasa aja sih, ya, karena saya lima tahun pernah berinteraksi. Kalau tanda kutip, saya berkantor di kantor kepolisian salah satu Polresta yang ada di Provinsi Banten salah satu kebiasaan saya sejak saya remaja itu saya berteman baik dengan siapapun jadi saya tahu polisi itu semuanya baik-baik yang nggak baik atasannya <ganti> karena disuruh sama atasan anda yang sekarang senyum-senyum anda mukul saya itu karena ada sebenarnya anda saya teman baik tapi kan Oh Alvian gitu sama waktu saya dulu di sidang kan gitu saya ini Bapak Ibu saya kasih tahulah lah menjelang saya dimasukkan ke penjara karena selesai fonis apa kata penyidik saya Ustad sebetulnya kasus Ustad tuh nggak masuk pasal tuh banyak gitu gila nggak kasus yang nggak masuk pasal bisa disidangkan kenapa saya dipaksa sama atasan saking dia nggak tahan pak nggak boleh dia ngomong begitu mestinya dia nggak boleh ngomong begitu eh, karena dengan saya sehari-hari sayajak sholat kadang pulang sidang oh. eh pada laparnya Lapa, Ustaz? jadi saya pulang sidang itu mampir dulu ke rumah makan, eh, habis, ya habis yang ngantri saya ikut makan semua, iya, lalu kenapa saya banyak duit? Nah, itulah muhammadiyah. Saya dalam penjara tujuh hari, datang pengurus ranting wage Sidoarjo Surabaya Jawa Timur, tujuh hari dalam penjara. Assalamualaikum, ustad, siapa? Saya Mas Bagio, saya ini, ada apa mas? Maaf kami, baru tahu sudah seminggu ustad di sini. Waktu itu saya ditahan di Mendaing, Surabaya. Bu, ngasih berapa bu? 7 juta. bayarin orang dalam penjara nggak ngapa-ngapain 7 juta. Nggak sampai 2 minggu, datang lagi rombongan banyak. Dari pimpinan ranting Muhammadiyah, Wage Ustad, orang-orang pengen ketemu ustad. Jadi saya bawa banyak nih. Maksudnya apa? Ya nggak apa-apa, pengen lihat aja. Mbak, saya bukan pengurus pusat. PP bukan. Kata mereka apa? Kami tahu Ustadz Alfian Tanyu itu kader Muhammadiyah dari ujung kakek ke ujung rambut. Oh gitu. Tahu nggak? Ngasih 20 juta. Jadi saya banyak duit dulu. Makanya kalau ngasih ngajak makan polisi, saya kasih. apa kata pepatah Melayu penuhi perutnya, maka mulutnya akan berbunyi cerita semua jeninya. jadi saya ini kasusnya gak ada apa kata mereka? bu tadi itu cuma digigit nyamuk bu kalo digigit nyamuk kasih apa bu? autan kasih remason kasih apa lagi? minyak apa namanya? ya bikin tuh nenek-nenek kakek iya ini saya cuman kasus digigit nyamuk gigit nyamuk tapi dibom pakai bom hulu-hulu ledak nuklir memang gendeng negeri-negeri orang gila saya ini ngomong begini bukan karena saya berani Bapak Ibu belum kenal saya saya ini narasumber resmi negara saya narasumber di Kopassus narasumber di Angkatan Darat narasumber di Wantanas orang saya Angkatan Muda Muhammadiyah pemuda Muhammadiyah dari dulu gak pernah main di bawah tanah kita di atas tanah tapi temennya banyak yang jadi ditonong gak apa-apa kan berteman sama siapa aja ya yang gak boleh sama PKI sama Syiah Ahmadiyah, Islam Jamaah. Tahu ya, Islam Jamaah ya. Halo. Islam Jamaah yang sekarang, tahu kan? Ya udah, udah tahu jangan sebut yang sekarang. kesian ketua PDM Solo, Pak Ustadz Sobari didemo oleh 7000 orang berelaskar Islam Jamaah pada tanggal 21 bulan November tahun 2021. Itu yang makanya saya komplain Mas Tri, mana kok kamu? Masa ketua PDM Surakarta didemo tujuh ribu oleh laskar-laskar aliran Laskar, sesat tidak ada yang membela dia. Jangankan bela, tahunya mungkin jangan-jangan belum. Gimana mau bela enggak tahu? Ya. terus kan nih? Kita gitu lagi satu poin lagi kan belum tanya jawab. Santai aja. Nah jadi pada zaman sekalian kita pada hari ini akan menyudahi kajian kita. Yang keempat adalah keberadaan kelembagaan keumatan Masjid, pesantren, kampus, pasar Dari tahun 2002 sampai 2012 Sudah terbakar atau dibakar 500 pasar rakyat Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat Pasar Curug, Banten Tangerang, Pasar Panimbang, Pandeglang Pasar Klewer, Solo pasar turi, jadi pasar-pasar se-Indonesia si antara tahun 2002 sampai 2012 ada 500 pasar yang hangus dimakan api dibakar atau terbakar dibakar atau terbakar jangan bilang gitu nanti kamu ditangkep ya? kasus pasar kelewer Solo itu yang masuk penjara, orang yang mengatakan pasar itu dibakar tapi yang membakarnya nggak ditangkap itulah Indonesia gitu Maling, maling, maling. ada yang ambil motor kira-kira yang ditangkap yang memberitahu apa yang mencuri itulah Indonesia pokoknya negeri ini negeri gila begini ya nah kalau negeri udah gila kalau bapak ngadepin orang gila gimana mau bambu gebuk jandeng pak gitu ini gitu. yang berani tuh ibu-ibu biasanya makanya mesti relas karena emak-emak harus rajin sholat malam harus banyak baca kisah Jutnya Adin bu ya Jutnya Adin kalau ibu tahu Jutnya Adin itu kan siapa bu suaminya bu bu apa dia belum siapa suaminya Jutnya Adin oh, ibu pinter Tengku Umar waktu dia bersama-sama pertama-tama dia boleh membangun kekuatan Tengku Umar itu dituduh sebagai pengkhianat kenapa karena dia bekerja dengan Belanda itulah hebatnya orang yang terlatih gitman, terlatih intelijen jadi Tengku Umar itu bekerja dengan Belanda rupanya untuk membangun hubungan baik dengan Belanda di saat dia sudah semakin dipercaya oleh Belanda setiap satuan waktu dia bawain senjata jadi senjata Belanda itu di gudang Belanda lama-lama habis kok senjata kok tinggal sedikit sudah senjata banyak Rupanya ketahuan bahwa ini yang ngambil Tengku Umar Tengku Umar setelah pegang senjata banyak baru dia ambil senjata, dia mimpin perang beberapa kali perang, Belanda kaget kalah, tapi perang kemudian Tengku Umar syahid setelah Tengku Umar syahid tidak ada lagi yang mimpin maka pemuda-pemuda Aceh bertanya kepada istrinya gitu kalau bahasa Jawanya, gimana nih kalian kok bertanya lagi kepada saya Bukan keadaan laki-laki. Kalau tidak ada di antara kalian yang bisa memimpin. Saya akan memimpin jihad ini. Bu biar tahu, Bu. Jadi mimpin jihad itu, Bu. Saya perempuan. Saya bisa kalahin laki-laki. Nah, itu ibu-ibu Indonesia gitu, tuh. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh kalimatnya begitu kalau memang sudah tidak ada lagi dan baru maju jadi perempuan itu sejatinya kalau kita buka kalau kita dengar pernyataan para ulama masa lalu Anissa An imadul bilad wama soluhat soluhatul bilad wama fasadat fasadatul bilad wanita itu memang top jawab diantaranya ibu aku aku seperti hari ini ala didikan ibuku ibuku adalah anggota Sabil muslimat Masumi tahun 50 dan ibu aku ketua Aisyah tahun-tahun 80an lah kalau ibu ngajinya rajin ibu baca Qurannya bagus ibu kuliah sampai dokter tapi anaknya tidak boleh bab jihad buat apa bu hidup kalau kita baca kisah-kisah ayat rahman ayat-ayat jihad ternyata perempuan-perempuan mulia yang melahirkan para pejuang-pejuang mulia ya, jangan ikut-ikut ya yang ceramah Ustaz Talfian Tanjung nanti kamu kenapa-napa ya. Yeah harusnya kan ibunya nyuruh, sana nanti Ustadz, setelah dipertimbangkan dengan BPK badan pengkaderan dengan ranting, dengan teman-teman pemuda nanti untuk stragen bagian apa, utara ya, selatan nih barat ini akan ada kader khusus, pengkaderan khusus menyiapkan kokam-kokam militan untuk persyarikatan tapi jangan pakai pengumuman, datang saya ya, orang kemarin di Solo gitu jalan, di Kalongan timur ya, waktu kokam latsar di Banten, itu saya ngisi materi itu 20, 20 jam lebih sendirian 20 jam bukan hebat pak narasumbernya gak pada datang <guruh> saya kan harus menghibur dong menghibur apa namanya manajemennya kan imam training kan harus saya hibur Ustaz. karena tempatnya jauh di daerah anyar makanya kalau kita lihat itu waktu itu Latsar Kokam Nasional Desember 2015 sekitar 2016 ada kasus Siono nah kalau bapak ibu lihat Kasiyono itu kemudian dikawal dengan 400 kokam itu sebenarnya efek dari 17 provinsi nah cuman resikonya anak yang pernah menjadi komandan kokam waktu dulu menugaskan saya ngisi plat sar itu kemudian dipecat saya nggak tahu salahnya apa oke yang terakhir optimisme jihad visabila yang kelima adalah solidaritas dunia islam sebagai kekuatan islam internasional saya akan buka dulu bagaimana peran anak-anak indonesia di afghanistan dan di bosnia di afghanistan satu hari ada salah satu fulan saya nggak sebut nama si fulan ini pemuda dari banteng sekarang masih hidup usia 70 tahun dia sempat berkisah kepada saya karena dia melatih ikut, ikut meng, apa namanya, melakukan semacam latihan khusus pasukan mujahidin afghanistan tahun 80an bapak ibu sekalian Ketika peperangan terjadi, itu sekitar 80-an orang pasukan Afghanistan sedang berlatih untuk membelah gunung-gunung dan bukit-bukit. Mereka sedang berjalan, tahu-tahu datang pesawat tempur M16 buatan Inggris. Itu per detik bisa memuntahkan 300 peluru. Semua yang ada di situ menangis bukan ketika mereka dalam posisi 80 orang dikepung oleh pasukan M16 pesawat pesawat tempur M16 itu. Semua pelurunya ada yang jemput burung-burung yang betas. Sampai yang 80 itu tersujud semua menangis mereka semua. Dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah sajalah yang akan melihat batul ayatul rahman. Pembelaan Allah kepada agama ini tidak akan itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah dulu pengurusnya tidak pernah bertanya saya kalau menang nanti dapat petunjangan berapa kalau saya jadi ketua PCM terus saya dapat berapa duit nanti kalau saya dukung calon wali kota saya mau dibeli mobil berapa tidak pernah ada pada Muhammadiyah kalau ada yang begitu berarti pengkhianat misi Muhammadiyah orang Muhammadiyah sejati dia akan berjalan walaupun mungkin baru ngerti saya Muhammadiyah baru sekarang kali loh iya yeah, nggak apa-apa gak diaku malaikat nggak salah nyatet ya yeah terakhir deh, sudah siap yang kelima, solidaritas dunia islam adalah dokter Muhammad Ramdan, kalau yang tadi udah satu ya, yang kedua dia adalah salah satu orang yang mengarrange pertempuran di Bosnia ketika Yosef Brostito pernah dengar ada orang yang nama adat titonya Yosef Brostito adalah pemimpin negara komunis Yugoslavia Ketika Yosef itu meninggal dunia, maka negaranya pecah lima. Ada Bosnia-Herzegovina, ada Montenegro, ada Kroasia, ada dan lain-lain, ada lima. Pertempuran terjadi. Nah, saya akan ceritakan juga nanti satu perempuan, satu laki-laki, yang laki-laki itu namanya Muhammad Ramdan. Dia mahasiswa doktoral ITB, dan dia termasuk bagian dari orang yang ikut merancang perang melawan pasukan kafir di Bosnia jadi jihad itu tidak bisa dilihat dengan tadi Asmawati anak SMP kelas 3 ini yang badan-badan besar belum tentu pak jihad itu bukan badan besar jihad itu nyali yang besar orang badannya besar kadang-kadang penakut badan besar tapi takut. orang yang kecil nggak dianggap kasus terbunuhnya preman yang namanya Kipli di Solo coba lihat yang bunuh itu badannya kurus nah, kalau orang lihat yakin kan. dia yang bunuh Jihad itu ada di sini, jihad itu ada di sini, dan orang ahlul jihad dia tidak pernah jahat pada teman sendiri. Orang ahli jihad tidak pernah menjihati temannya sendiri. Orang yang punya jiwa jihad dia akan rendah hati dengan temannya, dia akan rendah diri dengan temannya. Ya, Jadi kalau ada orang mentang-mentang udah pelatih tapak suci, teman kasih dikit main pukul aja nggak boleh, ya. Ya, kalaupun antum jago berkelahi, jangan pukul patri Tri boleh. Ya, kuat kau berubah jadi kodok nanti kamu. Ya, ya. Jadi jamaah semua, ini keren. Solidaritas. Tapi buat ibu-ibu pesannya, adik-adik tadi yang yang perempuan-perempuan tapak suci, yang perempuan-perempuan Ustadz Alfian Tanjung usul mulai latihan. Bawa macam-macam. Bawa sepeda motor bisa. Bawa mobil biasa bisa ngendarain Belajar tank. Ya, naik truk eh hey, lama yang ketawa, ini beneran jadi waktu perang Bosnia Herzegovina kan pasukan itu kalau laki-laki yang bergerak langsung ditembak kalau yang perempuan kan dianggap sedang nyari rumput sedang mau belanja ke pasar jadi sana ada yang namanya Sanela Izet Begovi. Sanela ini perempuan kelompoknya kelompok mahasiswi tapi dia memang agak tomboy, tapi keren dia pinter mengendarai bermacam jenis kendaraan dari yang namanya Tronton, dari yang namanya Delco, dari yang namanya Tank. Jadi ketika dia lewat di tempat Tank-Tank yang sudah di apa nggak bergerak ke sana, dia. Jadi ketika dia masuk ke dalam, tangnya jalan di itu semua tentara-tentara Kristen. Ya, kalau bab jihad memang cuma dua, jihadul kita hanya dua, dibunuh atau membunuh. Termasuk PKI. PKI hari ini telah membunuh ustaz ustad kita. Ini memang jihad dahsyat dan Muhammadiyah saya berharap untuk segera menghitung lagi. Yang paling otot yang paling menginginkan agar masjid di jarak-jarak itu adalah kebanyakan dari Muhammadiyah. Apa alasannya? Karena Muhammadiyah telah kehilangan 350 sampai 500 nakes. Gitu Mas Tri. Bukan Muhammadiyahnya menolak sar- memang seman saya gojekin. Pak, kan yang mati di rumah sakit. Kenapa masjid yang dihukum? Halo paham sampai di sini. <tuh> iya kan mati di rumah sakit kita masjid yang dihukum. Sampai di negara bagian di Amerika, 50 negara bagian. Itu namanya pemerintah negara bagian atau gubernur atau presiden atau pemimpin negara itu. Saudara-saudara, tolong ke masjid, penuhi masjid, perbanyak zikir. Masa orang Eropa ke kafir aja nyuruh orang Islam ke masjid. Kita di Indonesia masjidnya dilarang. <tuh> itu dikerjain orang PK PKI mana lagi yang ingin kau dustakan. Sekian nanti kita dialog sampai nanti kita berdoa bersama. Jangan kemana-mana kalau memang belum dipastikan ditutup. Kita siapkan pertanyaan sewajarnya. Waktu secukupnya tidak perlu terlalu siang. Yang penting kaji yang disampaikan masuk ke dalam hati. Agama ini sedang menunggu barisan-barisan muda Indonesia. Barisan tenaga, -tenaga jihad sesuai dengan masing-masing. Yang bisa berdoa, perkuat doanya, yang bisa berderma, perkuat dermanya, yang tidak bisa apa-apa, diam, jangan banyak omong. Oh sih, pokoknya aku gak mau kalau panggil Ustadz Alfian Tanjung lagi, lu Lo diam, loh, mendingan dah. Ya? Udah ngomong nggak berani, aku nakutin lagi. Ya? Yang begitu, jangan ada lagi ya, sini, ada gak yang begitu tuh? Halo, gak ada ya, kita doain agar dia punya nyali macan. Pilih nyali macan agar kita siap berjihad. Baik, semua yang hadir hari ini, siap bela Islam siap bela Muhammadiyah ya. siap bela NU ya. siap bela ulama kita ya. soalnya 13 orang ibu-ibu nggak -ibu siap bapak-bapak nggak -bapak siap ya. siap bela Islam ya. siap bela Indonesia ya. siap jaga negara kesatuan Republik Indonesia ya. takbir